Saya terima nikah dan kawinnya Selakarunia Karunia binti Bapak Priyatno sah dan halal untuk diri saya dengan diberi mas kawin tersebut tadi. Happy ladies, suara dan alfit, semoga. semoga bahagia selalu. Jadi keluarga yang Nah